Terima kasih telah mendukung OTW Withdraw dan jangan, jangan lupa like dan subscribe channel, channel youtube OTW Withdraw Tulung Selapan. Mama aman bay apa? Alhamdulillah. Ah uh, kita lanjutkan. Tiker Ken, Tarsan Cengal, Raja Bangladesh. Kami bersilangan. Abeka tolong tolong punya. Kami ulangi lagi, di Gergen, Tarsan Cengal, Raja Bangladesh. Raja Bandeg, eh, maaf, Raja Bandeg, bukan Bangladesh. Eh, kami persilahkan yang dirinya merasa dipanggil. Vidraw bergetar, sampai pagi. Happy Balai. lagi, geruk rusak sekaset. Bapak Berto, Bapak Andre, Sungai Bakan, Bapak Ramos, kami persilakan. Kami ulang lagi, geruk rusak sekaset. Bapak Merto Bapak Andre, Sungai Bakan, Bapak Ramos Kami bersilakan Yang merasa nyali terpanggil kami bersilakan naik ke pentas Oke agak cepat dikit masih waktu 2 jam lagi subuh Yang nak joget cepatlah melamar Kakek habis ini waktunya Ya, lanjut. Aku apa? Kakak. Lagu, Lagu terakhir Resti dan Alti. Kami persilakan menuju ke panggung. Thank mm -hmm. you.